Guys, sebelumnya terima kasih sudah klik video ini dan nonton channel aku sampai detik ini. Aku anggap kalian sangat tertariknya juga seperti aku untuk membahas topik yang satu ini, The Russian Slave Experiment. Di video kali ini kita akan membahas tentang eksperimen terbrutal yang pernah ada di dunia. Aku benar-benar tertarik dan bersemangat banget untuk kasus yang satu ini, karena menurut aku ini salah satu kasus terseram yang pernah aku dengar. Karena benar-benar kayak waktu aku search atau riset tentang kasus ini atau tentang story ini, itu aku bener-bener disuguhkan dengan gambaran-gambaran yang mengganggu banget, kayak gambar-gambar darah wajah orang-orang yang hancur. Tapi, untuk kalian, aku tetap cariin artikel yang terbaik, karena aku mau buat ini khusus untuk kalian. So, without further ado, let's get started this video. <SILENCIO> kita semua tahu bahwa tidur itu adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bener kan? Karena memang kalau misalnya kita tidur itu, syarat-syarat di tubuh kita ataupun organ-organ di tubuh kita itu beristirahat. Aku nggak bisa ngebayangin gimana rasanya. Manusia pada umumnya atau seperti kita itu nggak tidur selama 30 hari Kita yang biasa kayak gini aja kalau misalnya nggak tidur satu hari aja itu udah bikin pusing kepala atau sakit kepala Apalagi yang sampai 30 hari ya kan Jurnya Sian Sleep Experiment Berawal dari lima subjek eksperimen yaitu para napi Perang Dunia kedua tepatnya pada tahun 1940 para tahanan ini ditempatkan dalam suatu ruangan dengan menggunakan gas stimulasi yang dapat membuat para tahanan ini tahan untuk tidak tidur berhari-hari para ilmuwan ini menjanjikan para tahanan tersebut yang mengikuti percobaan ini akan dibebaskan dari tahanan penjara Apabila mereka berhasil melewati percobaan ini untuk tidak tidur selama 30 hari ke depan Selama masa percobaan, subjek diberikan fasilitas seperti buku, air, toilet, makanan kering juga Untuk mendukung percobaan eksperimen ini Para ilmuwan mengamati gerak-gerik mereka melalui kaca satu arah jadi, para ilmuwan itu ngamatin kayak para subjeknya ini di kaca satu arah. Tahu kan kalian tahu kan kaca satu arah yang kalau misalnya kita lihat dari depan tuh kayak kaca, tapi di dalam dari dalam kita bisa lihat orang luar yang lagi ngaca. Di empat hari pertama masa percobaan, para subjek masih terlihat normal tanpa adanya perubahan yang drastis. Di hari kelima, subjek mulai berhalusinasi. Jadi para subjek itu guys kayak ngomong-ngomong sendiri gitu, tapi ngomonginnya tuh hal-hal masa lalunya dia yang kelam-kelam. di ngomonginnya berulang ulang Mereka berteriak-teriak tanpa memperdulikan satu sama lain. Disinilah situasinya semakin memburuk karena ada satu tahanan atau satu subjek yang berteriak terus-menerus selama tiga jam sehingga membuat pita suaranya rusak Kalian bisa bayangin nggak? Kalau misalnya pita suara robeng itu kayak gimana? Coba Dan itu mereka nggak ngerasain sakit sama sekali Malah mereka abis itu mau teriak-teriak lagi Tapi suaranya udah nggak keluar lagi Sementara itu Subjek yang lain mulai berbicara di depan mikrofon Jadi kan tadi para inumuan itu ada juga menyediakan sebuah mikrofon gitu ya Kalau misalnya dia mau komunikasi sama si subjek atau para tahanan Melalui mikrofon itu para tahanan bisa menjawabnya Sementara subjek yang lain berbicara dengan mikrofon secara terus menerus Dan dua orang yang tersisa mengotori buku-buku yang sudah disediakan oleh para ilmuwan tadi dengan kotoran mereka sendiri Yo. sampai pada akhirnya semua menjadi He hmm. nah mungkin coba mungkin siapa mungkin waktu be Jadian mengerikan Hari ke-12 Para peneliti sudah mulai was-was nih Mereka setiap jamnya sudah sering untuk mengecek mikrofonnya Karena seperti yang kita tahu tadi Bahwa mereka itu tiba-tiba jadi hening semua gak ada suara sama sekali Kayak tadinya bising Kayak orang tawuran gitu kan Terus tiba-tiba diam gitu Hening aja gitu Setelah mereka mengecek tidak ada satu tahanan yang menjawab atau merespon nah si para ilmuwan tadi itu beneran bener-bener yakin gitu ini tuh nggak mungkin mati karena kita tuh kasih dia suplai oksigen itu oksigen yang kualitasnya memang bener-bener dipakai untuk mereka yang melakukan pekerjaan yang berat kayak atlet atlet kan kalau misalnya kehabisan apa sih, apa sih, ada dikasih oksigen gitu kan nah, si para subjek ini diberikan uh, simulasi oksigen yang tahapannya seperti itu tidak seperti manusia wajar pada umumnya nah, karena si para ilmuwan tadi ini udah pada takut kalau kalau si subjek ini pada mati semua disitu, koit gitu kan jadi tim peneliti memutuskan untuk Berinteraksi dengan narapidana, jadi salah satu para ilmuwan itu tuh berkomunikasi seperti ini: "Kami akan membuka ruangan untuk menguji mikrofon, menjauhlah dari pintu, atau kamu akan kami tembak, yang nurut akan membuat salah satu dari kalian mendapatkan kebebasan langsung." Anehnya, setelah diumumkan seperti itu, si para subjek tidak merespon sama sekali, sampai pada akhirnya ada salah satu dari si subjek tadi berkata, "Kami tidak ingin lagi dibebaskan." Habis dengar hal tersebut dari si subjek para ilmuwan pada konferensi meja bundar nih. Jadi mereka tuh banyak berdebat gitu, cekcok-cekcok -cek gitu pokoknya. Pada hari ke-15, para peneliti memutuskan untuk membuka ruangan tersebut. Di akhir yang mengejutkan, setelah kejadian menghebohkan tersebut para peneliti memutuskan untuk mematikan gas simulasi yang membuat mereka tetap tersadar guys jadi gas simulasi yang bikin mereka tetap melek beberapa hari kemarin itu dimatiin sama si peneliti ruangan itu diganti sirkulasi udaranya dengan udara yang seger dan para peneliti pun membuka kembali ruangan tersebut tetapi pada saat itu para tawanan malah berteriak untuk tidak mematikan gas stimulasi yang beberapa hari belakang mereka konsumsi, karena mereka berpikir mereka takut tertidur ketika mendengar alasannya para subjek tawanan tersebut. Si peneliti mengirimlah salah satu tentara peperangan pada Perang Dunia Kedua tersebut kan dikirimlah salah satunya. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Sampai tanah dibuka lah tuh kan pintunya tuh Tapi apa yang dilihat sama si tentara tadi Meskipun kelimanya masih hidup Hanya satu subjek yang bisa dikatakan benar-benar hidup Karena si subjek ini sudah melakukan kanibalisme kepada para tawanan lain Dan melakukan kanibalisme untuk dirinya sendiri juga Dengan mengeluarkan seluruh isi perut-perutnya Ish Kalian bisa bayangin gak guys, gimana caranya manusia ya ngobrak ngabrik perutnya gitu, biar ususnya keluar kayak gimana ya, gimana tuh. Gitu? Selama beberapa hari terakhir, mereka merobek daging dan otot-otot perut mereka sendiri Dan mengeluarkan organ-organ yang ada di dalamnya, dan membiarkan genangan darah tergenang di mana-mana para subjek menolak untuk keluar ruangan dan memohon agar gas stimulasinya tetap dihidupkan atau dinyalakan, karena mereka beragapan ketika gas stimulasi itu mati mereka akan tertidur dan apabila mereka tertidur mereka akan mati kegaduhan ter terus terjadi jadi tuh oh, bisa bayangin gimana karena gaduhnya orang-orang yang gak pernah tidur gitu kan gak berbicara gak ya, halusinasi Anehnya, para subjek-subjek ini menunjukkan kekuatan yang sangat ekstrim Jadi kekuatan di atas manusia normal Biasanya kita bakal sakit kan kalau misalnya melukain diri kita Kesayat sedikit aja, biasanya udah perih kan? Tapi mereka ini mendapatkan tenaga yang sangat ekstrim Dimana mereka nggak ngerasa sakit sama sekali Ketika diberikan obat penenang pun sama si peneliti atau ilmuwan ini Itu juga nggak mempan jadi tingkat kesadarannya mereka tuh tinggi banget Biar udah dikasih obat penenang, mereka tetep aja melek gitu Biasanya dosis yang dikasih yang dikasih sama ilmuwan itu udah bisa bikin seseorang itu tertidur pulas Tapi ini nggak bisa Dan kemampuan untuk bertahan hidup meskipun terluka sangat berat Seperti yang kita tahu, tahu tadi ya guys kalau misalnya mereka tuh melakukan kanibalisme sama diri mereka sendiri tapi mereka masih tetap hidup apakah cerita ini benar? banyak dari orang-orang yang membuat artikel ini mengklaim bahwa cerita tersebut itu benar adanya tapi secara riset yang aku cari belum pernah ada data spesifik yang benar-benar bilang bahwa hal tersebut itu benar terjadi jadi ini tuh bisa dibilang kayak karangan aja gitu dari orang-orang yang suka banget sama pasta gitu suka banget sama hal-hal yang seperti ini jadi dia bikin cerita terus ceritanya booming dan tersebar lah kemana-mana kalau aku sendiri sih percaya nggak percaya ya tapi aku nggak tahu ya itu benar terjadi atau enggak tapi aku mau tahu kalau menurut kalian gimana? Itu beneran terjadi atau enggak? Komen di bawah ya.